Selamat siang, teman-teman semua. Kita mulai aja kelasnya ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk kelas YRP. Pertemuan kami hari ini, kami akan mengajarkan exercise biar kamu menolong kami. Koneksi internet kami bisa lancar, kami bisa menyelesaikan exercise kami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk, teman-teman, kita dokumentasi dulu. Boleh bantu nyalakan kameranya? Lihat ke kamera semua ya, teman-teman. Senyum 321. Kalau di eksersisnya, untuk yang 6 strip 1, kita akan buat dulu unit-nya unitnya supaya kita bisa set satu posisi kosong, yang nanti di exercise berikutnya kita akan set ada karyawan yang diterima kerja di original unit tersebut. Jadi kita bikin dulu nanti ya, original unitnya. Kemudian ada posisi kosong. Setelah itu kita akan meng karyawan setelah nge-hire karyawan, karyawan yang diterima itu dilihat info type apa saja yang tercreate. Ya. Info type apa yang tercipta dari hasil inputan di 6 step 2, di 6 step 1. Lalu setelah itu kita akan menginput data qualification baru untuk karyawan ini. Ada tiga yang diinput. Jadi itu exercise yang akan kita lakukan pada hari ini. Mulai dari bikin ou dulu. Kalau zaman dulu kita nggak bikin ou -nya. Langsung pakai gitu ya, langsung karyawan. Nah Kalau di modul yang terbaru, dia ada membuat original unit dulu. Jadi teman-teman tahu, oh ini original unitnya, kemudian ini karyawan yang di-hire untuk menempati posisi tersebut. Kita coba ya teman-teman. Silahkan teman-teman login dulu. Kita Teman-teman sudah login? Atau ada yang harus ditunggu dulu? sudah sih kita ke human resource, Organ human resource kemudian organisational management, organizational plan, organization and staffing, create. jadi nggak langsung pakai tapi kita bikin sendiri-sendiri. human resource, organisational management, organizational plan, organization and staffing lalu create. kalau perlu tiketnya tiketnya PPOCE. Untuk tanggal, ini wajib diisi, teman-teman. Kalau enggak, kita enggak bisa pakai. Tanggalnya 1 Januari 2021. 1 Januari, dari sini aja ya, teman-teman. Dari 1 Januari 2021 sampai sehingga. Ah, Lalu, setelah itu kita continue. Nah, di sini kita lihat ada new organization unit. Ini yang akan kita buat, yaitu nah, lihat ke modul aja ya. Kita mau tunjukin kode buat organizational unit. Kodenya SAP01. Strip ini nanti diganti A ya, teman-teman. Diganti A, bintang-bintang ini base-nya A. Ininya nomor login biasa, posisinya untuk organisasi unit ini adalah SAP trainee Strip A. Nomor login posisi ini punya job lead trainee. Jadi, kalau teman-teman masih ingat di unit-unit tiga, unit kita pernah kenalan dengan job sama position. Job itu kan template kerja, position ini yang lebih spesifik. Nah, position ini tuh dia ngambil template kerja dari lead trainee ini, maksudnya seperti itu. Oke okay, ya, kita coba saya ke subway lagi. Di sini kita akan buat OU baru namanya HP strip A strip nomor login. Supaya kita nanti kalau nge samaan ya. Ini tulisan pendeknya. Nah, tulisan panjangnya baru yang SAP 01, teman-teman. SAP 01 strip A strip GR titik nomor login. Kalau sudah, kita save dulu, teman-teman, sampai dia muncul di sini. Setelah itu, berarti kita create aja, create pilihnya yang incorporate dia akan minta kita masukin new position. Nah, positionnya ini, short text-nya, train, strip, nomor login. Train, strip, nomor login. Lalu, text panjangnya, trainee, ESRP trainee. Strip A, strip, nomor login. Untuk jobnya kita search namanya lead bintang. Continue. Nah ini ada lit trainee, copy aja. Dia akan nempel di sini. Silahkan teman-teman sampai sini dulu. Apakah sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, ditekan tombol Save aja. Jadi artinya di sini kita membuat organizational unit namanya SAP01 Strip A Strip GR titik nomor login. Di dalam organizational unit ini ada position namanya SAP Trainee Strip A Strip nomor login. Nah person itu akan ditempelkan ke sini ya. Dia akan pegang posisi ini. Posisinya dia dari posisi ini tuh template kerjanya dari Job Lead Trainee. Yang lain apakah sudah berhasil? Sudah Ci. sudah, Ci. Coba saya maju dulu aja ya. Berarti tinggal Andrew yang nanti mungkin harus dibantu. Berikutnya, kita nge-hire orang. Nah, nge-hire orang itu kita pakai uh, maintain pakai personal action. Berarti diharapkan jangan sampai nanti keluar dari... Layar ya, pas nginput yang mudah-mudahan nggak ada yang putus. Untuk itu, kita ke human resource, kemudian personal management. Yang ini yang di atas dari personal management ke administration, HR master data, pilihnya yang PA40 personal action. Nanti, kalau teman-teman ada salah isi data, bisa pakai yang PA30. Maintain ini ada yang single screen. Kalau cuma mau display, nanti seperti yang di exercise 63 pakainya yang eh, PA 20. Kalau sekarang kita kadang input karyawan baru dan kita maunya sequence ya. Eh, terus gitu, urut-urutan infotem kita mau input satu-satu, maka pakainya yang personal action. Oh Ci, sorry. Cik. Hmm, silakan Julian. Dari yang organization itu, langsung back aja ya, Ci? Ya, boleh. Langsung back aja. Oh, harus di-save, Juan? Uh, udah, si dua udah, udah di save dua-duanya sih. Kalau udah, kalau udah di save, jadi ada OU sama ininya. Jadi ada OU sama. Ada dua ya? Cik? Positionnya. Iya. Tapi posisinya nggak boleh salah. Jadi OU di dalam position ini adanya di dalam OU. Di dalam organisasi unit. Oke okay, Ini berarti abis ini langsung back aja Cik? Dari sini back aja. Oke. Okay, kalau misalkan mau uh, cek lagi di display nanti tampilannya jadi kayak gini. Organizer unit sama position-nya. Oke, okay, pas Oke. Okay. Kita ke personal action ya, teman-teman P40. Kodenya 1234 01 nomor login. 1234 01 nomor login. Terus tanggal mulai kerjanya di sini kalau di buku tuh disuruhnya hari pertama tahun ini berarti 1 Januari 2021, ribu nggak apa apa satu Januari 2021 aja. Lalu ada action type hire ini diklik aja teman-teman sampai keluar warna biru birunya kalau nggak diklik kan warnanya nggak ada biru birunya ini diklik aja ini artinya kita select action type ini. Lalu personal areanya diisi 1000. Employee group satu 1. Employee subgroup-nya DF. Kalau mau lihat deskripsinya tinggal dibuka aja. Pakai F4 atau pakai yang gambar kaca pembesar. Baik, kalau sudah kita execute. Reason for action-nya itu kita isi 01. Oh, sorry. Lalu, berikutnya kita isi position. Nah, position ini tuh kita mau ngisi ke yang tadi, teman-teman. Yang tadi kita create. tapi caranya kita harus search karena nanti di sini tuh yang muncul kodenya. Kita klik search, kemudian pakai structure search juga boleh ya, teman-teman. Mau pakai system juga boleh. Kalau pakai system, diisinya tulisannya itu SAP Training. SAP trainee bintang, kalau mau pakai sistem ya, berarti di berdasarkan tulisan yang kita tulis. Continue aja, nanti dia keluar pilihan seperti ini yang punya kita itu tadi tulisannya. Nah, ini SAP trainee A nomor login. Ini yang tadi kita buat. Ini saya, SAP Trainee A Strip Nomor Login. Nanti dia jadi kode seperti ini, teman-teman. Jadi, di-search dulu, tulis SAP Trainee bintang. Kemudian temukan yang SAP 01A. Nanti dia akan jadi kode seperti ini. Sampai sini dulu. Ada yang tidak menemukan posisinya. Teman-teman yang lain gimana? Ini langsung di-save aja, Ci. Betul, di-save aja. Oh iya, terima kasih, Ci. Saya lanjut ya, berarti udah pada selesai. Kalau sudah di-save, kita akan masuk ke info type berikutnya. Jadi sesuai dengan yang di teori ada satu persen, ada banyak info type-info type-nya. Siapa tahu perlu yang ini maksud saya. Ci, sorry motong. Tadi namanya dimasukin nggak ya? Nama, oh, nama belum. Okay, okay. belum Baru yang Vision um, for action sama position. Yang ini teman-teman teorinya. ya ini. Nah ini. Jadi satu persen di-hire, dia data-datanya itu di-input. Nah inputannya itu info type-info type. Dia kan grouping dari data field. Tergantung bisnis aspeknya. Kalau, kalau organisasi assignment berarti ketahuan karyawannya itu kerja di mana. Kalau personal data berarti data pribadi dia. Dia statusnya menikah atau belum menikah. Nanti ada alamat, ada waktu kerja, sama ada gaji. Jadi itu info type-info type. Nah ini info type yang berikutnya ini yang personal data. Bentar, ini berarti langsung ke... Belum, belum personal data, teman-teman. Nomor tiga itu organisasi assignment dulu. Gambar ini kalau mau di-screenshot, ini tuh ngegantiin yang ini. Ini kan agak kurang jelas ya, teman-teman, tulisannya. Nah, yang ini tuh di prakteknya tampilan ini. Jadi karyawan ini di-hire, ada di enterprise structure mana, personal structure mana, organisasi plan mana. seperti itu ya teman-teman pastikan posisinya itu yang tadi kita create jadi dia di trend 00 SIP trendnya A00 seperti itu ini yang tadi OU nya kita buat kalau sudah kita save aja Delimit-nya di yes aja <laughs> saya malas keluar Bentar. Kita nah, teman-teman harusnya enggak tuh Ah, oh, udah Kalau sudah melihat yang tadi, ini yang info type personal data. Baru di sini kita akan isi title apa? Kalau yang ada first, eh, kalau yang enggak ada last name diisi aja dua kali namanya gitu ya. Last name, first name. Kemudian disuruh ngisi lagi birth date. Birth date suruh diisi lagi ya. Jangan 2021 misalkan. Ganti yang lain. Lalu merito statusnya bagi yang menikah isi aja single. Karena kalau diisi menikah nanti ditanya pasangan segala macam. Exercise ini kita single aja. Kalau single berarti nggak boleh ada anak ya. Jadi nggak boleh di sini udah di set. Begitu sudah, kita klik save. Lanjut ke info tab berikutnya. Info tab berikutnya tentang address. Info tab address. Yang diminta diisi adalah permanen resident. Nah ini teman-teman kalau mau lihat banyak pisan jenis tempat tinggal ya. Temporary resident, vacation, dan sebagainya mailing address. Kita disuruh isinya yang permanen resident. Alamatnya, kita isi aja surya sumantri. Ini rumah kita tercinta ya. Pada posnya 5 digit. Kemudian country city-nya Berlin aja. Berlin aja country-nya Jerman ya. Kalau sudah ngisi alamat, kita save. Lanjut ke yang berikutnya. Ini tentang eh, waktu kerja. Plan working time. Plan working timenya kita nggak ada rubah apapun. Biarin aja normal. Jadi klik save aja. Kita gitu lagi ya teman-teman. Dari sini save aja. Ini basic pay. Basic pay-nya untuk payment method-nya kita mau ganti jadi international check. ini Lalu kita klik tombol save. dah selesai. Action hire execute. Berarti karyawan ini sudah di-hire jadi karyawan. Sampai situ dulu. Silahkan teman-teman yang perlu dibantu. Kita supaya barengan di aja Cik tadi dari sini kemana lagi Cik? kalau ini yang buat gaji itu grupnya harus diisi yang E05 di aja supaya levelnya nanti masuk langsung E05, nah ini di bawah di bawah aja aku betul nanti dia levelnya 01 nah. Di-save aja. Terakhir basic pay. Yang ini, payment method diisi cek C itu international cek Ini C ya, Ci? So. Sudah. Kalau sampai sini sudah berhasil. Terima kasih, Ci. Baik. Ada lagi, teman-teman? Silahkan. Kalau sudah berhasil, kita lihat hasil inputan kita barusan. Nah, input pakai save, lanjut lagi isi data, save, lanjut lagi isi data. Itu yang personal action ya, teman-teman. Misalnya, kalau misalkan ternyata kita ada salah isi data, teman-teman pakai yang maintain info type, kita harus sebutin mau ke info type yang mana. Di bawah sini. Nah, ini jenis-jenis info type kalau teman-teman mau tahu dan kodenya. Jadi, kayak tadi, organizational assignment itu info type-nya 0001, personal data 0002. Jadi yang di buku itu ada info type yang basic banget kalau kita nginput data di halaman di halaman 67. Nah, ini yang organizational assignment ini 0001. Personnel data itu 0002. Address itu 0006. Plan working time 0007 basic p0008 Bank detail 0009 itu yang biasa diinput kalau karyawan baru pertama masuk. Kemudian kalau exercise 6 strip 3 kita cuma display. Jadi di sini ngeliatin info type mana yang berhasil di create. Kalau dari listnya action ke create berarti yes ya jawabannya. Terus Organisasi assignment tercreate personal data tercreate address ter create Bank detail ter -create. yang tidak tercreate itu yang family member karena status karyawannya itu single kalau single nggak boleh ada nggak boleh ada anak gitu ya seperti ini jadi yang sudah kita kerjakan itu yang 6 strip 1 untuk create organizational unit lalu ada set karyawan ke position tersebut di organizational unit yang kita buat 6-2 kita nge-hire karyawan. Setelah di-hire kita lihat hasil inputan kita. Mana aja yang tercreate dan mana aja yang tidak tercreate. Nah, jawabannya yang ini, teman-teman. Action tercreate, assignment tercreate, personal data tercreate, address tercreate, bank detail tercreate kecuali yang family related person ini tidak terlihat. Kalau sudah 6 4 kita akan assign uh, kualifikasi untuk karyawan tersebut. Jadi si karyawan tersebut tuh punya kemampuan tiga bahasa ini. Maka kita perlu kita perlu ke sini. Kita perlu mengerjakan exercise nomor 4 adanya di personal management. Kasusnya ini karyawannya sudah sudah ter ini ya, Sudah di hire, lalu pilih personal development profile, pilihnya yang change karena kita mau mengubah data. Cari personnya, boleh pakai nama, boleh pakai ID juga ya. Kayak gini, ini nama saya Mariana Kristianti. Dicek dulu, apakah betul ini datanya kita? Kalau sudah betul, kualifikasinya masih kosong. Kita akan tambahkan kualifikasi di sini. Silahkan, teman-teman, untuk set qualification. Nah, ini tuh yang namanya profile, teman-teman. Jadi, kalau data karyawan masuk, dia punya profile. Profilenya itu isinya kualifikasi, kualifikasinya potensinya. Referensinya dia nggak sukanya apa dan sebagainya. Nah, ini yang ada di profile. Kalau exercise ini, kita nginputnya cuman nginput ini ya, kualifikasi baru. Cara nginputnya, kita klik tombol create karena kita nggak bisa klik kanan ya. Di bawah ini ada yang kayak kertas ini untuk create yang mau kita cari. Itu kita pakainya. Jangan system, tapi pakainya structure search. Supaya nanti kita tinggal klik tiga bahasa itu ya. Kalau sistem itu nyarinya satu-satu. Klik structure search. Lalu pilih yang qualification group. Ini saya close dulu ya. Kita ulang sedikit. Create. Kemudian pilihnya yang structure search. Mungkin Tiffany belum ada structure search-nya. Diklik dulu. Lalu find. Cari yang qualification group. Di sini kita ketik aja language. Language bintang. Supaya nanti sekaligus. Language bintang. Pilih tiga bahasa, teman-teman. Copy. Bahasanya itu... Ini, ini, dan tiga. Kemampuannya tinggal diisi, profisiensinya. Bahasa Inggrisnya. Learn. Bahasa Prancisnya. Medium. Bahasa Spanyolnya, basic knowledge. Kalau sudah, di-save saja.